Bismillahirrahmanirrahim Jadi aku ikut mikir ya Jadi ayat kursi itu dipilih ulama Perkaraan ini Ayat itu, ini spesial Kalau aku nunggu, buatan sakit ketila Saya mau ayat kursi, saya mau cateng lisan, saya mau cateng hati Setiap saat Mereka masuk, saya mau luar biasa Allahu di Allahiku Allahu la ilaha al alhayul qayyum Alhayul dhat sing urib Merkusinkan bank bidana Allah, Mbak Nabi Isa, Ambek berholo, Ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita kembangannya tahun Idul Anul Isa, kaya opo, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mereka nyata ini, cara coro mereka pun Isa mati di sana. Untuk coro Islam, Isa itu diangkat di itu objek, apapun ibadah Isa diangkat di posisikan di langit di. Kerennya Oppo jadi ini itu op? Ya, berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran matiku bi, nak aku matikan gak punya akibat apa. Sering ini tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Enggak mati matiku, bangun nak sing mati pangeran maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman, Al-hayyu yang selalu hidup kemudian disifati lagi, al -qayyum. apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu gak keren, karena bergantung itu gak keren al yang Allah itu that, yang berdiri sendiri oh, itu kan tersebut kalau mau cari kursi, itu tersebut di kursi, mau kursi Kuya ora mocegu kasiyate, kasiyate mbahmu, bu cawok, oh bu oh, carara tua katuali, bu takai, bu sayale, kuah peru, timate reno, kasiyate opo namo cuaiat kursi, kasiyate mbahmu no, cimat ya seneng, puru no rea seneng yo, maso aku... tapi nabi bu ketingin namo namo njura ole, monjendreski de kato, cimat ke bi, seni sonato reski de wong kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur terus disifatilah dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk tidak terus putih ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan keren kita ini butuh air butuh apa saja dan itu milik Allah coba kalau milik manusia menggambarkan Allah orang yang mana rumah sakit itu? Lorong, oksigen larangimu padahal ku anak Allah oksigen di mana-mana gak tahu bah jadi kita harus alam raya milik Allah kita senang karena alam ini milik zat yang tidak butuh alam raya sehingga kita yang pakai Allah bikin air, Allah tidak butuh minum Allah bikin pari, padi, tidak butuh makan dia bikin semuanya untuk kita padahal itu kita tidak ikut pun punya, jadi semua ada pengirahan si api aja dengan kustiga, Wih, ramai orang yang menganggut sehingga kita-kita ini coba aku raruh, tidak aku rokok, gunanya aku raruh ya gunanya Gus menyerap tenaga Ya sudah, saudirimu. Sementeng kue roh guna nih rokok, bam gitu. Rokunani rokok, rokok roh cara nih mandorot kanggo kue. Jadi podo roy lah sementengnya. Jerapopo dari. Kalo seneng bikuin kiai jen, manja nrawon obong pinter bikuin kau kiai. Guys, kalau wina kani acara resepsi tentang khusus tentang keluarga sarang keluarga nih lelakman segni siu kapi kumar mutu halu semua nanggur <tuk> pesan jadi karyawan ane neng kiai kiai orang kiai kiai kafe termasuk HP ada orang kiai rokok ini cerita cerita anekdot ada kiai rokok wan ngarpe dokter pak kiai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana gampang saya bawa korek jadi ya. Yang kiai deh, terus, mari mati. ini yang ngerti dokter, aku, Tenang, Dok, sama si bawa korek. <tis> maksudnya nak rokok mati jumat. <tis> Jadi <gak> sambung, <tis> Bu, umur. Saya sering membaca bahayanya rokok. Saya, saya, baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Saya, <tis> <tis> <tis> <tis> pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti. Suwan won spesial, seneng-seneng lho niku. E uh, bisa nikmati seneng putune ni Rasulullah, seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah-mewah. Lah seneng entene di Alfamart malah kesel to. Jadi ulon di grup kata, Ki Ki seneng guyon, seneng seru. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat, ulon suweng, Ki Ki seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksi, maksiat itu saja. Ya tentu ada Ki Ki yang milihnya ada guyon, bawa orang nggak uraan ya bagus. Yang penting ikhlas, yang penting no, ikhlas Jarak itu spesial, ikhlasmu, ya kelas biasa lah, kelas kelas terila semending lah. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti. Wangku kaget kan, be? Maka pikiran aneh, berhenti. kok ternyata. Saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut Kita terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cino, milik singke, milik non muslim, atau milik orang islam sekalipun mesti apa-apa itu e repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah kita nyaman, mergawa ezzat sing super lomo, super dermawan super semuanya, akhirnya nyaman sama ini soturu. turun kalau kita rumah jayat kursi, rakyat soturu, kita turun, karena mau coleh sana jadi kita mau lahu maafis sama wati wa terus Mang ini ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah swt pada ayat yang spesialnya kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal dibikinlah metode tahlil mau bareng-bareng tapi kemudian ya sudah tuh, nasibnya terus kurang baik nasibnya kurang baik ada yang betahkan ada yang setengah-setengah ngafirno -setengah. Semua cowok bodot ini rapaham, baik ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dah saman belo di sembilo, sembelo sembenar, wes lah, takok ya, provokator, sing jelas, wah teh moja ikut terus. Jadi Allah besok nak macam orang gue lebar, Tapi nak moja, tau tahu lihat ya, guys. Yang apa tahu, tak benda apa? Tak, ya, ya, ya, yang pengiran nih, Pak, kencan nih, Pak. Apo, oh itu tunggale. Tahu muni alhamdulillah nanti. Apa permangan loh muni alhamdulillah. Kau nggak tahu <laughs> ini permangan bu. Cakoda garu garuannya. Wan raba kata wali gue kok tak kayak pesan. Jatikus keliru terus. Masih orang khusuk lah. Mereka raba kata wali. Muh khusuk pak nabi besar. Ruwet. Muh ripek ruwet. Seslalu mafis sama wa tiwa mafil mang mangtalad dia suain tahu ilah ya allah majeena itihi makhul fahum. Dan allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana keluar, misalnya dia anak cilik. Anak itu tidak nyaman. Kalau ketika main tidak didelok orang tuanya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan Sukanya diperhatikan. tetap. Nah kita ini senang sekali. Domain yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman, jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Makanya gaji nabi orang Sari, suruhnya mau coba ayat kursi, orang Sari, suruhnya mau coba surat Musa Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nah, diurung Sari, naru mau coba surat hasar. Nah, aku nih caca iku, gue gak mungkin surat hasar nih, cispirau ike raro. Oh, tica zahnu. Sengi gulu, sengki akiri, sudi, lawan zahnu, ada Al-Qurana, ala cefelina, roa itu, ho Itu tapi gue makanya kau ngarap sapa halilohi, ma fisa bawa tio ma fisa bawa, wala zizi, wala hakim terus. Wahdah di akhirat lagi naka farum nahi kitabim ya benar. Sabahalillah mafisa mawatiwa mafil arti terus. Terus itu wahdah di akhirat lagi naka farumin wahdah di akhirat lagi naka farum nahi kitabim minti arhim nih awalil haser. Wadon antum ayahruju wadon nu annahumani atum husunuhum mina wafatamu fataumun terus. Terus. Serang rafal. Wakhir yaitu terakhir sama. Ya Allahumma Imin Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang Allah. Bahwa kita ini selalu objek punya ilmu yang dikasih, punya rezeki yang dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah, kalau statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bapak ilmu itu tahunya kita ya, hanya diberi ilah Bila Bima, wa kursi husamawa wal walaardo dan kursinya Allah itu meliputi langit. bumi Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya wudhu, huftu, makan. Ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampai anak tak pasrah hingga kok ngurmat seringai ini. Sampai ngemat listrik, kumah kadang kadang kabel petir, dompet petir. itu Allah ngurmat seringai ini, mulai digawe nanti saya iki gak tahu mati, gak tahu bayar PLN itu kon gawe 0, kan gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngarep iso. Apa gawe serengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ra tahu bengkel no. Oke gak tahu mikir ngono, mcen rawali yo. seringnya ini misalnya error terus pangeran umumno, leren sik tolong wulan lagi ditotol, Ya repot to dul dul. Mone ora tahu mikir bocah kok. Nganut teku sing antuk wali-wali lho, teku waras.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 Menguasai, sepeda bare, gue paham- paham yang mulai, raba- raba mulai. Gue takut ibu curi bare, mau gaji. Mau gaji bare, ngerang ngopo ya, udahlah rekaman ini. Aneh dong, Tapi aku lupa seneng ngono tiba-tiba nyimpul lo malah taba keliru kakek. Lo nih paling aslinya paling rata, gue ngaji di simpul lo. Lu takai fitokok nyimpul lo, terus biye. Tapi dilarang biaya, ya senang, tapi didukung mesti keliru, wangi bolong keliru, mesti nganggung. teke deh, deh, spin go nonggora merah merah, woh, deh, woh, woh, ya, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, bantul bantul woh, Iku woh, woh, woh, mau bosan dikebungi benda ketemu seringnya itu ganti bulan saya nak, bosan matahari bosan rembulan nona mendung itu turu, kamu bujur lah laudan selalu, sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu, paham ya, jadi semuanya nak pokoknya urus semuanya nak, pokoknya kafe wanat pengeran semuanya nak, walaya itu hidup rumah, wah walailah tentu turu, semua gustis, lu tak tilam setengah dunia baik-baik saja sombong like, nang pangeran, oh, lalu mau cocok nih kok ngenteni kundang, kok kandaji wali tuh, nah, ngasih ngelap alayat kursi terus ngeritik, ora apal, bu itu hamil, -oh, berarti -oh, apa loh saya, saudara dipitala, senteng ke kapal layat kursi, say, Apal apa, enggak, akhirnya kayak apa apal saya, terus lagi betah Nora popol, jadi mereka ngunu, kalau pulang misalnya biar naur untuk bener, mereka ora, ora tahdilan lah yo, mau ngono bingung jelas ayat kursi Nah tentu ayat yang seperti ini kan gak mungkin kualitasnya setingkat sewu ayat waqulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampe dulu tengene kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu gak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab e ya muwah wow, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, si waqulu tentu kualitas fadhoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam-Muah, wow, tapi tetap beda. Be Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loh, ngabe tur waca di mana-mana oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul, ditulis ditol paham or? ditulis ditol baru kayak ditol yo kayak firman akhirnya dipasang neng ruang kamu akhirnya ketorek ruang istana berarti Islam baru ayat kursi. Sengaja supaya berpikir positif baik. Wah berarti hidupnya Islam bukti nopo ayat kursi. Lho beberapa kali diselamatkan ayat kursi kalo nang perjalanan marung itu kadang yang merasa nyaman mereka neng warungnya on ayat wah berarti islami lah, kuatir nih kalau ada daging jailing tetap nulung <tutup tutup tutup> ya. ya ini jujur tetep tetap asobian ternyata naon perjalanan sih nggak jelas luar kidul ya di raro daerah kok marung ngon ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira apa kalau jualan daging babi lah misalnya ya tetap bantulah bantu lah tetap membawa nanti ketika ibadat sholat sing tuh sendiri misalnya ibu sholat pura siapa pun ya jessu udah ngono disanggup bayu, mau so masya masang ayat kursi kok, nah, ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bagule bayu ayat kursi ini, sing di rumah ya bayu promosiin akses lami, sing peronjo ya nyaman, des porder nai lah. Ayat kursi ini sing kenas mau kutinggu, <laughs> ya tapi ya, ndak lah. Nani atengono yo nggak tapi ya yes, ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulau semuanya senang dengan jenis ayat korupsi. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Nah, jadi kulau banyak yang Turu, turunnya semuanya. Senangnya, wow, gusti nak kulau turun, itu langit bumi gak masalah. Banyak nak pengiranan sing turun sistem Tuhan. Makanya syaratnya jadi Tuhan bapala takku turun sinat Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turun. Beberapa yang dituhankan selain Allah turun ngantuk. Bayang misalnya ke pas duomo, sing gue tu nih, duhur, ngangkan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta. La ta'khuduhu sinatu, walanam. Allah ratau ngantuk, ya batenati. Saya kira suwunong kita, sewenang banget beban iran. dengan sifat-sifat seperti itu. Saya kira rodi itu billahi nampak, ropta bapil islami dirinya.